mau ke masjid yang ada di Taiwan udah sampai di Daan halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen oke okay guys sekarang aku udah ada di masjid yang ada di Taiwan <tuh> enggak nanti mau masukin ke Youtube ah, ketemu Teteh assalamualaikum Allah malah yang ngedadak seketul. iya biasa soalnya lagi musim hujan musim hujan aku juga iya penasaran padahal deket pas kemarin Ayo, idul iya. kemarin sholat id, pengen izin karena belum tahu juga jadi nah masjidnya ini guys masjidnya pokoknya alumni deva cung <laughs> alumni deva Alumi udah 3 tahun baru ketemu iya benar kita kita deketin ya oke jadi ini adalah salah satu masjid yang ada di Taiwan dan ini tuh sangat terkenal ya ini sangat terkenal tempatnya juga sangat strategis di depannya itu ada Taman Daan di depannya itu rameh ya semua posisinya sekarang lagi gerimis. Guys, kita juga bisa masuk ke dalam. Jaraknya dari tempat aku ke sini tadi naik taksi sebenarnya cuma 15 menitan ya, nggak lama. Alhamdulillah, walaupun kita di sini ya terkenalnya atau dikenalnya mayoritas banyaknya non-muslim, di sini disediakan tempat untuk ibadah okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat FA sekarang saya sedang berada di Masjid Agung Taipei ini adalah masjid terbesar dan termasyur di Taiwan siapa yang tidak mengenal masjid ini tempatnya sangat strategis dengan jumlah wilayah keseluruhan 2747 meter persegi. Masjid ini berada di distrik Daan, kota Taipei Masjid ini adalah bangunan Islam terpenting di Taiwan dan dicatat sebagai landmark bersejarah pada tanggal 26 Juni 1999 oleh pemerintahan kota Taipei Arsitek yang membangun masjid ini adalah Yang Chowcheng 99 sembilan nt ulangi lanjut kartu astu in one jaringannya luas sinyal, ta sinyal jaya, batas jaya tanpa batas jaya oh si sinyal lancar jaya oh iya ulangi kartu astu in one <laughs> ben. kartu astu in one sinyal salah oh, siap kartu astu in one Jaringannya lancar, sinyal, <SILENCIO> la eh salah, salah, lanjut.